Tapi dari aspek persepsi yang belum pernah orang melihatnya apa itu dari mana ide ini bisa berkembang ide ini artinya gini loh ide ini sebenarnya lebih singkat daripada tema sebenarnya saya mau bikin film mengenai uh, pembantaian PKI oke okay. Semua orang juga, ah, sudah banyak orang membuat film itu, ngapain kamu bikin film itu lagi? Tetapi dari aspek persepsi yang belum pernah orang melihatnya, apa itu? Traumatis, sudah banyak filmnya, dikucilkan dan dikurung dan dicuekin sama sosial, sudah banyak filmnya, apa yang belum? nah anda pikir sendiri saya dulu pernah uh, menolak untuk membuat film di Aceh waktu tsunami karena semua orang bikin film untuk tsunami tetapi saya memilih tidak memfilmkan itu karena apa satu saya waktu itu mencari persepsi yang belum pernah difilmkan orang-orang saat itu Orang-orang sibuk mengabdika, mengabadikan film itu dari segi kehancuran, dari segi kehilangan saudara dan segala macamnya, kematian dan segala macamnya. Tetapi saat itu saya ingin mengecek seberapa banyak rumah sakit jiwa setelah peristiwa itu. Saya pikir akan bertambah banyak. Karena apa? Saat itu saya pernah melihat Seseorang Yang dia minum air putih di gelas aja Dia lihat air itu paranoid gitu parnonya minta ampun gitu loh. Seperti trauma melihat air gitu loh Padahal itu air minum gitu loh Dan dia selalu Tiba-tiba lihat ke atas Di atas pohon gitu loh. Itu aja yang dia perhatikan Dan dia bengong gitu loh. Bengong artinya Waktu itu saya ingin membuat sebuah trauma, trau, trauma bagi masyarakat Aceh. Atas peristiwa itu. Ini yang paling susah diobatin. Traumatisnya ini. Sampai mereka melihat air aja tuh takut. Mandi aja mereka gak ada yang mau. Oke. Berapa jumlah pasien rumah sakit jiwa di saat itu? Pasti bertambah. Terus, yang Paling saya sesalkan kalau saya sebagai film makernya, saya akan melihat sebuah realita, kok ada orang seperti ini ya, lihat air itu sampai kayak gini ya, berarti hebat sekali ombak tsunami itu sampai dia bikin seperti ini stresnya sampai uh, pikiran sehatnya hilang gitu kan. Nah, kalau di timur-timur dulu saya masih bisa memaki-maki ini gara-gara si ini nih yang menghancurkan jadinya gue kayak gini, nggak bisa pulang, bla-bla ada sesuatu yang saya maki-maki gitu untuk menampiaskan uh, kekesalan saya tetapi kalau tsunami Aceh siapa yang saya maki-maki? nggak -maki? ada balik-baliknya kita akan meresapi dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin kita melihat keagungan Tuhan yang besar kita menjadi kecil bla bla bla bla mungkin saya juga akan terbawa emosional ke arah sana juga sering-sering melamun berdua dengan tokoh yang saya sutil, dia melamun karena air, saya melamun karena dosa-dosa saya mungkin <laughs> itu akan berdampak kepada diri saya nah kembali kepada tema Ide itu cuma segini, tema itu segini, nanti Anda kembangkan jadi segini, terus Anda desainlah segini, durasi Anda maunya berapa, 30 menit, ya bikin porsi 30 menit, jangan, dipan jangan panjang nanti dipendek-pendekin, jangan. Untuk cerita 30 menit, kalau untuk film uh, fiksi, mereka patokannya kepada jumlah scene atau jumlah halaman skenario gitu loh kalau filmnya untuk satu jam itu skenarionya halamannya ada berapa atau jumlah scene-nya berapa gitu loh itu patokan mereka mereka masih enak bisa hitung timers gitu kan dialog soalnya by design kan kalau film dokumenter kan enggak anda paling bisa berpikiran oke saya mau fokus kepada dia berusaha untuk cari kerja oke Mengenai dia ke rumah, familinya, lebaran ini, liburan kemana-mana Gak perlu anda syuting itu Anda fokus kepada itu Oke, okay. siapa yang mendukung dia untuk mencari kerja Apa problemnya Seperti apa hasilnya nanti Dia dapat kerja apa enggak Udah, seputar itu aja yang anda pikirkan Jangan yang lain-lain Itulah namanya uh, film uh, film dokumenter kalau mendesain jadi sebenarnya satu api ini akan bisa menyebar tetapi anda uh, uh, mengatur agar api ini hingga melebar kemana-mana Anda yang mengatur Anda yang uh, harus di, di, dijagain di gitu loh ya biar nggak melebar kemana-mana ceritanya boleh melebar kemana-mana asal anda konsisten di dalam editing nanti anda harus rela itu dibuang tetapi yang paling masalah adalah ketika anda bermain-main ke sebelah dan menarik dikit-dikit doang anda jadi nggak rela untuk dibuang di editing sehingga anda paksa-paksakan sehingga yang nonton juga ini film mengenai apa sih ada tsunami tiba-tiba kok ada rumah makan padang lagi makan terus Udah gitu doang, ada rumah makannya Padangnya, terus abis itu Balik lagi ceritanya mengenai tsunami lagi Apa hubungannya ya Kan gitu ya Jadi sebenarnya membuat tema itu Seperti itu, Anda yang mendesain Sebenarnya untuk film dokumenter Mendesainnya itu Anda sudah Bisa mulai dari awal Tetapi ingat, itu Cuman 60% Jadi jangan dibawa percaya Juga, makanya Saya bingung dengan ada istilah skenario dalam film dokumenter bahkan mereka sudah bisa mendetailkan visual dan audionya kira-kira dia mau ngomong apa nih sudah ada sampai ininya detailnya sampai dia pakai baju apa segala macemnya segala macamnya berarti Anda mengatur mereka semua gitu loh Pertanyaan saya kenapa nggak bikin film fiksi gitu loh? Film dokumenter itu yang paling serunya adalah ketika anda masuk ke sebuah lokasi, anda cuman ber, berbekal segini masuk ke lokasi, anda pulang-pulang dapat segini. Itu yang paling menarik dari film film dokumenter dalam dokumenter kita tuh jekannya ini seperti apa endingnya kita belum tahu sampai kita tahu paham ini ternyata endingnya ini ternyata endingnya ending itu tidak bisa kita tebak contoh lagi nih saya mau syuting orang ini mau bekerja dapat apa tidak dia pekerjaannya Bagaimana saya bisa menulis di skenario? Dia dapat kerjaan di kantor A. Padahal realitanya dia nggak ditolak di kantor A. Akhirnya dia bu buka bengkel sendiri, wirausaha, Gara-gara dia dapat ilham dari si tukang ojek sepeda misalnya. Nah, kalau Anda berkukuh untuk... Sesuai dengan skenario, Anda paksa-paksain dia harus diterima di di, uh, di perusahaan itu. gitu loh. Waktu saya membuat film Help is on the Way mengenai TKW ini, saya nggak memprediksi satu orang yang namanya uh, Sukma ini akan cepat berangkat. Baru hitungan satu minggu saya syuting, dia sudah berangkat. Dan saya nggak siap waktu itu. Saya belum dapat gambar dia A, A B, C, D-nya. Akhirnya, saya relakan juga cerita dia itu agak di opening udah berangkat gitu loh. Nah, yang satunya lamanya minta ampun, 9 bulan nggak berangkat-berangkat. Akhirnya, durasi syutingnya pun 9 bulan. Kalau seandainya dua bulan, tiga bulan ketika saya udah penuhi semua gambar saya, ada scene keluarganya, scene ininya, scene-nya udah komplit, oke okay, baru berangkat. Itu enak. Sembilan bulan belum berangkat, sampai saya bengong. Gimana caranya dia berangkat ini? Tungguin, tungguin. Akhirnya apa? Oh, rasa hopelessnya ini yang kita uh, goreng gitu loh. Kita main-main kan buat drama penonton. Akhirnya sampai film ending pun dia baru keterima berangkat ke Taiwan. <tuk> karena itu saya nggak berani mengambil satu tokoh di dalam film Help Is On The Way karena saya nggak bisa pegang satu tokoh ini dengan akurat. Dulu saya pernah awal-awal syuting Help Is On The Way saya pegang satu tokoh ini. Suting berjalan mulus, oke, okay. blab blab blab, minggu kedua suaminya tidak setuju di syuting, <laughs> Bongkar lagi semuanya. Karena itu saya gak berani ambil satu orang, saya harus ambil minimal tiga orang, atau maksimal tiga orang. Dan tiga orang ini harus berlainan karakter, ada yang giat, ada yang malas, ada yang kurang sempurna untuk sebuah seorang pekerja uh, tai, uh, TKW yang ke Taiwan dan tiga-tiganya adalah persahabatan akhirnya jadi menarik film itu topeng monyet pun saya nggak berani ambil satu orang toko karena apa saya nggak bisa pegang dia ketika saat saya riset dia lagi nganggur-nganggurnya pingin bekerja Ketika duit sudah turun dan dimulailah syuting, dia udah jadi tukang ojek. Saya tanya, kenapa kamu jadi tukang ojek? Udah males gitu-gituan, mas. Mending, Mending ojek motor lebih keren. <tuh> Artinya, riset pun itu masih 50-50. loh Artinya apa? Percuma kalau kita menghayalnya terlalu jauh. Tetapi realita yang Anda dapat tidak sebagus itu. Tetapi Anda harus ingat, apapun yang terjadi di lokasi, cerita apapun yang Anda dapat di lokasi, walaupun tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan apa yang Anda inginkan, cobalah Anda berpikir merenung. Ini lebih bagus daripada yang saya konsepin di awal. Jadi ceritanya arahnya sini ternyata. Seperti film Tarling is Darling, saya tidak menyangka kalau ada unsur agama masuk ke dalam film itu. Kalau tidak ada telepon dari Kiai yang Kiai telepon ke Jaham. Kalau seandainya peristiwa itu tidak ada, berarti tidak ada agama sama sekali di film itu. Dan saya juga saat itu juga belum tahu ending filmnya ini harus kemana gitu loh. Ketika saya ikutin terus sampai ini menaik sampai agama deng-deng-deng-deng-deng Disinilah film berhenti Saya udah bisa memutuskan disinilah cerita ini berhenti Tetapi saya syuting itu bisa kembali lagi di saat editing setelah dinilai Ada beberapa shot atau adegan yang lupa dulu saya ambil jadi cerita dalam film dokumenter itu, bukalah pikiran Anda untuk perkembangan perubahan itu. Itu yang paling terpenting. Ketika Anda membuat sebuah yang pasti, di dokumenter tuh nggak ada yang pasti realita. Hari ini saya bisa hidup, besok saya mati, nggak tahu. Gitu loh. Besok kiamat pun kita nggak ada yang tahu gitu loh. Tetapi film fiksi itu by konsep, by design. Itu bisa pasti. Realita nggak bisa pasti.